Jadi, pada awalnya mata kuliah ini merupakan pengembangan dari eh, diplomasi publik, ya. jadi komunikasi internasional, media, dan diplomasi publik. Mengapa kita sangat eh, penting ya, belajar tentang media internasional ini? Disebabkan oleh, ya, pertama, diskursus atau wacana yang berkembang di dalam hubungan internasional itu lalu melibatkan media jadi tidak pernah ada satu diskursus, diskursus itu pidato-pidato atau statement-statement perbincangan-perbincangan itu yang tidak di-upload di dalam media internasional. Maka dari itu negara-negara yang mempunyai power tinggi itu membuat kantor-kantor berita dan kantor-kantor berita ini sengaja memang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan gagasan atau alat media yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai gagasan yang muncul di uh, seantero dunia baik itu gagasan politiknya, budaya, ekonomi sosial, ya, termasuk kejahatan dan sebagainya maka uh, Prancis ada AFP ya, ada Reuters kita punya kantor berita uh, antara ya. jadi semua negara unsur media ini menjadi sangat uh, dominan, menjadi sangat penting ya untuk menyuarakan gagasan negara terhadap dunia maupun juga untuk share ideas dan share of experiences. Jadi di situ uh, negara mestinya mempunyai satu uh, stasiun, baik itu televisi maupun radio ataupun surat kabar yang dapat dimengerti oleh seluruh dunia nah yang di Indonesia itu yang ada adalah yang kita terima BBC London ya lewat baik itu televisi maupun uh, lewat radio dan itu sangat terkenal pada uh, zaman tahun-tahun 60-an 70-an itu media komunikasi internasional atau kita mengetahui secara real time itu ya radio Australia ABC misalnya kalau Amerika itu VOA, Voice of America, Jepang, NHK, Indonesia, ya punya antara. Nah, tetapi kita itu kurang, apa ya, kurang peduli bagi negara kita ini untuk menganggap penting mempromosikan Indonesia secara besar-besaran dibandingkan, misalnya, dengan di Prancis. Misalnya, beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke dua stasiun. Media Internasional di Perancis itu namanya RFI, Radio France Internasional. Nah di situ dia punya stasiun kira-kira 69 negara. Jadi dia secara khusus melakukan siaran-siaran di 69 negara dengan 69 bahasa termasuk Indonesia. Lalu siapa yang dituju? Media ini siapa yang dituju? Yakni negara-negara yang berhubungan baik dengan kita atau berhubungan baik dengan Perancis ya. misalnya ya negara-negara jajahan ya di Afrika di Pasifik ya. atau yang mempunyai hubungan bilateral tingkat tinggi artinya baik itu investasi maupun hutang itu biasanya juga supaya menjaga kestabilan relasi-relasi yang bersifat culture relasi-relasi yang bersifat kebudayaan itu menjadi sangat penting nah kita tidak punya itu kita pernah punya saya bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia. Saya tanyakan pada Menteri Luar Negeri maupun pada Menteri Penerangan waktu itu komunikasi informatika itu ya ada punya mesin tapi mesinnya rusak dan sampai saat ini kelihatannya tidak perlu diperbaiki. Tetapi negara-negara yang besar yang saya kunjungi selain di Radio France Internasional saya berkunjung ke Kanada kanada mempunyai juga ya dan saya beberapa hari ya tiga hari atau sampai empat hari itu ya berada di stasiun itu untuk melihat bagaimana caranya negara ini untuk mempromosikan ya saya sudah tentu yang baik-baik ya yang disampaikan itu kepada publik internasional yang menarik juga karena stasiun radio ini ada yang dimiliki oleh pemerintah ada yang dimiliki oleh swasta jadi swasta sendiri mempunyai kepentingan untuk menyiarkan bagaimana Radio itu dapat mengkomunikasikan citizen to citizen connection. Yang pada akhirnya nanti Anda akan menemukan konsep saya yang saya bangun dari HI UNS ini yang kita sebut sebagai nano power relations. Itu pada mulanya merupakan beberapa studi saya tentang bagaimana negara-negara itu dalam melakukan suatu operasional dalam memfungsikan ya memfungsikan dalam tanda kutip diplomat itu tidak hanya negara aktor-aktor ya, negara tapi juga aktor-aktor non negara itulah yang apa, dianggap penting itu. Dan kita belum belum mengerjakan itu secara baik ya. Yang diperhatikan adalah aktor negara saja. Jadi yang namanya hubungan internasional itu ya itu adalah hubungan antar antar negara seperti ditulis Marakontau dalam Politics Among Nations. Padahal kegiatan-kegiatan eh, aktor non negara ini di negara-negara yang besar menjadi sebuah apa kekuatan ya. Yang jelas, bahwa kita mengenal Amerika itu bukan dari kedutaan besar Amerika, bukan kita mengenal Amerika itu, ya, dari Kentucky Fred Chicken, ya kan McDonald. Kemudian, film-film uh, Hollywood, ya, seperti uh, Rembo, Cowboy, kemudian 007. itu semua merupakan kekuatan non-negara yang mampu memberikan satu informasi penting kepada kepada negara-negara lain yang diberdayakan untuk mengenal lebih baik tentang negara itu atau di dalam konsep luar negeri adalah branding ya ya harusnya kalau Amerika mempunyai kekuatan teknologi dia pergi ke ruang angkasa atau dia menciptakan film-film trailer atau juga dapat membuat satu terobosan tentang kuliner kemudian kita melihat Italia di sini ada pizza ya. Kemudian ada juga... Spaghetti puff. <laughs> oh, spaghetti. Saya waktu ke Italia itu, pertama yang nggak suka spaghetti karena... Kan kejut kalau di sana itu. Satu piring itu waktu itu berapa ya? 12 ribu lira ya. 12 ribu lira sampai 14 ribu lira. Tapi itu di toko-toko yang kecil ya. Warung-hek lah. Karena kalau yang enak itu di restoran ya. Nggak kuat kita beli di restoran. Karena sampai 50 diernya <tuh> satu piring. Nah, Itali bisa kita kenal lewat pizza dan spageti itu. Jepang juga demikian kan nah, muncul di mana warung Jepang, warung Korea, warung China, warung Thailand itu semua dilakukan oleh aktor non negara. Jadi yang dimaksud media itu bisa media massa ya mass mass communication, media massa, mass media itu ya seperti surat kabar radio dan televisi tapi media dalam pengertian kita itu juga kuliner itu media ya kita kaya akan kuliner itu kita punya masakan padang yang enak punya soto yang enak ya punya nasi goreng ya tapi waktu um, saya di Belanda itu ya enggak makan nasi goreng Indonesia karena ada nasi goreng yang terkenal itu dari India. Ya sudah tentu Cina, Thailand itu nasi gorengnya khas seperti kita. Tapi nasi goreng India itu ada sensasi apa? kunir yang yang yang apa? yang menyengat gitu ya. Ya kalau nasi goreng nasa, masakan padang di Belanda kita sudah apa menjadi apa Ebit ya sudah kebiasaan saja makan nasi goreng itu ya Indonesia tapi kan hanya di Belanda di Perancis kita hanya punya berapa restoran itu ada dua dua tiga restoran tapi itu pun juga restoran yang didirikan oleh uh, stateless ya mereka yang orang Indonesia tapi tidak lagi berkeluarga negara nah, Indonesia karena ada latar belakang politik. Apalagi di negara-negara yang lain, kalau Belanda ya memang ya Belanda hanya Belanda saya pikir di Inggris juga eh, tidak tidak muncul. Saya satu bulan di Inggris cari resto Indonesia juga tidak ada. Kalau makan ya ke restonya di KBRI orang Indonesia sendiri yang masak. Tapi tidak ada. Di Moskow misalnya waktu saya pergi ke Moskow ya kalau makan di Indonesia itu di KBRI. Jadi ada restoran KBRI ya. Sama-sama harganya dengan kita. Ada masakan Padang, soto, pecel dan lain-lain. Tapi saya tidak apa, tidak selalu nyaman ya makan di KBRI. Lalu saya makan yang kira-kira sama dengan Indonesia, lidahnya itu mana, yaitu Kirgistan Kirgistan itu satu negara yang nah memang itu federasi dari uh, Rusia, ya, Russian Federation, dan kebanyakan memang agama Islam. Nah, biasanya dia membangun komunitas-komunitas sendiri, ya, dengan... Pakaian yang berbeda, ya, mendirikan masjid di sebelahnya biasanya atau langgar atau musola kecil-kecilan begitu. Lalu juga eh, mereka mengadakan apa namanya, membuat restoran kecil gitu, yang rasanya juga apa, tidak jauh beda dengan kita. Ya. Nah basisnya juga itu orang Islam ya kalau muslimin jadi masakannya seperti masaan Arab ya kalau di Indonesia di Solo itu namanya nasi kibuli nah, setiap hari saya makan nasi kibuli dan harganya juga nggak mahal harganya hanya 150 rubel ya. 150 rupiah saja kalau makan di restoran Jepang misalnya minimal saya harus 250-350 rupiah. Jadi tiga kali lipat lah. Makanannya juga hanya mungkin ya bakmi terus bakso kayak gitu. Jadi gastronomi atau kuliner ini juga dapat dikatakan sebagai media untuk dapat mempromosikan suatu negara yang melalui apa melalui lidah dan itu dilakukan oleh semua negara kita saja yang yang belum ya sekarang baru baru ini yang muncul ada yang mendirikan restoran di Amerika ya sudah ada di sana Pak Wongso atau Ya, wongso dinasti itu sudah lama di Washington. Tapi itu terbatas ya dibandingkan dengan Cina, Thai dan Jepang. Mengapa itu terbatas ya? Karena memang negara tidak hadir di situ. Negara ribut ngurusi utang hal di tempat kita kan gitu. Belum sempat ngurusi yang itu sesuatu yang besar tapi mungkin uh, belum tersentuh. Tahun 2016 uh, HI UNS oleh Kementerian Luar Negeri diminta untuk mengkaji mengenai gastronomi ini. Maka saya punya kesempatan berjalan-jalan di berbagai negara untuk melihat uh, perkembangan uh, gastronomi di tempat lain. Apa kesulitannya? Dan mengapa orang Indonesia tidak bisa jualan di luar negeri? Ternyata sangat kompleks ya, nggak sekedar jualan itu. Untuk memenuhi tingkat kebersihan saja mungkin kita agak sulit gitu ya. Karena di sana itu ada undang-undang yang sangat ketat. Di Moskow misalnya, saya melihat satu restoran ditutup itu karena hanya pasokan kecil tempat isah isahnya itu ya, apa untuk membersihkan piring dan sebagainya itu tidak dikelola secara baik. Nah, bagaimana udah kok di tutupnya karena bau dan baunya itu uh, dikomplain oleh tetangga sebelah itu. Itu baru satu aspek mengenai kebersihannya, belum mengenai aspek legal dan lain-lain. Oleh karena itu. Kita ini harus banyak belajar ya dari negara-negara lain agar supaya kita bisa memanfaatkan media gastronomi ini untuk mempromosikan apa mempromosikan ya kuliner kita. Jadi lulusan HI itu jangan hanya menjadi diplomat. Kalau diplomat itu pensiun bayarnya kecil. Tapi kalau Anda menjadi pengusaha kuliner di luar negeri dan sukses ya lebih punya apa namanya challenge atau tantangan yang besar itu. Dan sejak tahun 2012 mahasiswa saya kakak-kakak Anda itu sudah saya apa beri indoktrinasi ya bahwa harus membuka pasar baru jadi bukan pasar eh, tradisional menjadi diplomat atau menjadi pejabat tapi ada pasar pasar baru yang lain yaitu entrepreneur ya diri, membangun eh, usaha secara internasional karena kita banyak berbicara mengenai persoalan-persoalan Internasional. Maka dari itu, sejak awal berdiri HI ini, waktu rezim saya ya pada waktu saya memerintah itu, saya arahkan untuk mahasiswa terbuka pikirannya tidak hanya persoalan perang dan damai, tidak persoalan persenjataan atau persoalan persoalan menyangkut hutang piutang ya bilateral dan multilateral itu ya penting tetapi eh, yang dapat kita capai ya agar supaya lebih hak eh, ini lebih membawa kepada apa banyak orang itu dengan cara kita ya ikut berjuang mengangkat UKM beberapa skripsi sudah bagus ditulis tentang bagaimana ekspor kayu ya mengalami kendala bagaimana ekspor uh, batik misalnya jadi sudah ada yang meneliti itu tentang danar hati sudah ada kemudian perusahaan kayu beberapa sudah kita luluskan yaitu pilihan saja lah Anda bisa me memilih apa yang anda sukai, tetapi mesti harus ada alternatifnya. Tidak harus menjadi diplomat. Apa saja pekerjaan yang kira-kira dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita dan hobi kita itu, saya kira suatu hal yang perlu terus-menerus direnungkan. Sebelumnya adalah uh, apa kita lebih banyak pada berbicara tentang soft power diplomacy. Sehingga uh, security nasional waktu itu ya kita apa kita ubah atau kita kembangkan ke human security misalnya itu. Saya persoalan uh, terorisme uh, radikalisme ataupun uh, trans national criminals itu kita uh, olah tentang uh, trafficking ya. kemudian uh, apa uh, penjualan orang dan sebagainya itu yang belum banyak di, di, apa, dipelajari di tempat-tempat lain tapi ya sekarang dalam dasar-dasar lima tahun terakhir ini sudah terbuka teman-teman yang lain bahwa ada studi-studi yang lain yang penting termasuk studi media dan uh, diplomasi publik ini kita mempunyai apa, fokus yang yang tinggi itu. Nah di dalam hal itu saya akan sedikit uh, membuka apa namanya. Ini bisa dibuka, ya. Nah, ini, ya. Ini saya, saya bukanya ini paper saya yang mungkin nanti bisa di-share juga, ya, untuk Anda. Jadi, apa yang disebut dengan eh, media internasional atau komunikasi internasional itu bagi... HI adalah untuk membantu uh, perilaku aktor dan fenomena hubungan internasional. Jadi kita bisa apa, melakukan satu uh, kegiatan atau melihat bagaimana hubungan internasional itu berlangsung dapat dilakukan melalui uh, media massa. Nah, beberapa skripsi yang saya bimbing misalnya tentang soft power diplomasi uh, musik misalnya kemudian tentang uh, film ya. lalu uh, yang baru saja saudara Arif itu saya lupa tentang apa, tapi dia berusaha mencari apa hubungan internasional itu fenomena yang terjadi ataupun perilaku aktor itu dilihat dari uh, media internasional Kemudian ini definisi ya definisi komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu sama lain bagian-bagian yang terpisah di dalam kehidupan. Jadi makanya namanya hubungan internasional atau international relation kata kata relation itu sendiri adalah suatu upaya untuk menghubungkan antara bagian-bagian, bagian-bagian itu bisa negara, bisa komunitas, ya. bisa kelompok, ya. bisa apapun juga yang tersebar, yang terpisah. Pada abad-abad ke-15 sebelum ada media internasional, ya kita mesti harus berlayar ya. Kolombus mengarungi Amerika, Kemudian juga Portugis, Belanda untuk pergi mencari eh, suatu bahan-bahan mentah atau ya bahan pangan untuk kehidupan mereka di Eropa yang menimbulkan penjajahan itu. Jadi eh, kita belajar hubungan internasional dengan cara kita belajar komunikasi itu menjadi sangat relevan. ya Karena komunikasi itu di dalamnya ada relasi, ada relation itu, ada hubungan itu. Makanya kalau komunikasi internasional dan hubungan internasional itu bedanya adalah kalau komunikasi internasional itu adalah proses di mana dua aktor yang saling berhubungan, kalau hubungan internasional itu lebih kepada ya suatu hubungan yang mungkin bisa langsung dan bisa tidak langsung. Kita berhubungan dengan Amerika Serikat ada karena ada hubungan diplomatik namanya. Tetapi kita berkomunikasi dengan Amerika Serikat ya pada waktu sidang itu. Jadi begitu cara membedakan antara proses komunikasi dan proses hubungan. Nah, komunikasi itu bisa saja melalui media. Misalnya kita mendengarkan radio ya, kita berkomunikasi dengan Amerika tetapi melalui radio atau melalui internet atau ya melalui televisi. Itu yang disebut dengan mass communication atau komunikasi massa yang melibatkan sumber dan publik. Kemudian komunikasi juga bersifat membatasi. Nah, ini maksudnya bahwa komunikasi itu tidak seperti interpersonal communication yang langsung saling berhadapan jadi bisa saling menjawab. Tetapi Sangat terbatas, misalkan seperti di telepon atau melalui WA yang tidak video call itu ya terbatas. Kita tidak tahu yang bersangkutan wajahnya seperti apa. Berbeda kalau kita berkomunikasi secara langsung, bisa melihat eh, apa mimik wajahnya dan kemudian emosi-emosinya di situ. Tapi kita di dalam hubungan internasional itu apakah bisa mempelajari dua-duanya? Ya bisa. Yang bersifat masa itu kita bisa mengambil dari surat kabar ataupun rekaman di media sosial seperti Youtube atau Twitter ya, yang sekarang menjadi bahan untuk diskursus itu mengambil dari cuitan di Twitter lalu bagaimana hal itu bisa berpengaruh ya karena itu merupakan gagasan ideas dari para aktor para sumber ya kemudian publik menanggapi secara lebih lebih leluasa maksudnya siapa saja boleh menanggapi dan boleh memberi komentar jadi misalnya bagaimana Donald Trump tidak terima atas kekalahannya, dia menulis di Twitter atau menciut di Twitter, maka seluruh dunia akan menanggapi, akan menganggap bahwa itu merupakan statement presiden yang sudah lenser. Jadi termasuk Joe Biden dan lain-lain. Karawan itu Apakah itu yang membuat dia sendiri Atau timnya itu tidak masalah Tetapi dalam hal ini Unsur media itu Menjadi sumber yang penting Jadi di HI ya, Itu sudah harus mulai ya, Mulai juga Memanfaatkan Media internasional itu eh, Sebagai sumber Tapi kita sering berbicara bahwa itu, ya, sebagai sumber yang sudah kita lakukan, tapi kebanyakan adalah tidak memanfaatkan atau tidak melihat bagaimana kontribusi media massa itu di dalam memfasilitasi hubungan antar negara.